Thank <laughs> you. Tunggal saya hingga jamu ngicit, nalok kembapa. Anggungmu disarani, jawab tutuplah. mate hingga jangan I'm not afraid. Nyata di dan sana ada sayang Bahku pikirannya temiku mah amon sayang Hatiku ku tampak mon kucata binaku dengar pa umum uai kawa baguna waya teh tinati musto Terima kasih. Tidak. <tuh> Tuh, kan, budi ban tak ada sukacamu guna de I love you, I love